ini <tuk tangan> dia Itu kesini, ya. Itu apa? Itu apa? Itu apa? Itu Itu apa? Itu Itu apa? Itu apa? apa? Itu apa? Itu apa? Itu apa? apa? Itu apa? Tunggu tunggu, lah, tunggu tunggu tunggu itu lah, tunggu nggak mau kalau semua ya kalau tunggu tunggu lagi demonstrasi jalan jalan sini cepat bir bir cepat Belum makan nih. Sabar. orang Udah dulu itu kuncinya it ada. mau. yang punya orang ini mana Bang? Iya iya nggak ada yang bergerak angkat udah Iya iya iya iya yang lain anjing dulu ya Allah anjing itu Saya pengen main-main apa anak gua Pak Woi jangan memonoh kanan udah lama udah lama kasih mampu dulu mati kepalanya dulu Pacu woi sampai tol jalan tol bubar semua nih urusan polisi sama saya tolong dong, tolong dong, Iya, aku juga main, sekali. saya Oke. Oke. Tolong weh, kami weh. Ajaib, cepat bawa dia. Ajaib, bawa dia.